Poppy Yuspidawati, atau nama populernya Poppy Mercury. Dia lahir di Bandung tanggal 15 November tahun 1972. Poppy dikenal luas lewat lagu berjudul Surat Undangan, yang hits pada tahun 1992. Dia juga pernah berduet dengan penyanyi Malaysia Salim Iklim dalam lagu Fantasia Bulan Madu. Nama Mercury sendiri terinspirasi dari seorang penyanyi idolanya yang merupakan vokalis grup musik Queen, yaitu Freddie Mercury. Popi juga pernah menjadi juara MTK Sejawa Barat. Popi meninggal pada tanggal 28 Agustus tahun 1995 akibat komplikasi penyakit mah.